Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafaa was salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi ahlus sidqi wal wafa. Amma ba'd, ikhwatul islam wa khotifuddin, saudara dan juga saudariku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rukun iman yang harus dipercayai oleh seorang muslim Muslimah, adalah iman biyaumil qiyamah atau biyaumil akhir beriman kepada hari akhir beriman kepada hari akhir mencakup kita meyakini segala peristiwa kejadian yang bakal terjadi pada hari tersebut salah satunya adalah al-mahsyar tempat dikumpulkannya seluruh umat manusia dari awal sampai akhir untuk menunggu keputusan pengadilan Allah yang maha adil dan setiap orang tidak bisa lepas dari tanah mahsyar ini setiap orang pasti berkumpul dan dikumpulkan Allah di padang mahsyar ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kahfi, وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ Dan kami akan mengumpulkan mereka semuanya, dan tidak ada seorang pun yang terlewat. Dan di pula di dalam surat Al-Waqi'ah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasulnya yang mulia alaihi salatu wassalam, قُلْ Muhammad, لَمُحَمَّدْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ Sesungguhnya orang-orang yang pertama dan orang-orang yang datang kemudian la majmu'una ila miqati yaum Sungguh mereka akan dikumpulkan semuanya pada satu hari yang telah ditentukan di tempat yang telah ditentukan, yaitu Ardul Mahsyar, padang mahsyar. Masing-masing kita pasti akan dikumpulkan di tempat itu, menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing kita akan mendapatkan balasan di Padang Mahsyar tersebut sesuai dengan amal kita, sesuai dengan perbuatan kita di dunia. Percucuran air keringat dari tubuh kita itu yang menentukan kadar amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak, matahari didekatkan di atas kepala kita, kodromil. Sejarak satu mil. Sehingga air keringat pun bercucuran dari tubuh kita. Dan masing-masing kita mendapatkan bagian dari air keringat kita yang berbeda-beda. Sesuai dengan amal ibadah kita di dunia. Pertanyaannya bukan kita dikumpulkan di padang masyarakat tersebut. Tapi bagaimana masing-masing kita dikumpulkan. Digiring dari kubur kita menuju ke tempat tersebut. Secara umum seluruh umat manusia akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar tersebut dalam kondisi sebagaimana Allah menciptakan kita di dunia. Sebagaimana kita keluar di dunia. Kama khalqin Kami akan mengembalikan seluruh umat manusia sebagaimana awalnya kami menciptakan mereka makanya Nabi saw dalam hadis umul mu'minin Aisyah radhiyallahu mengatakan, hufatan, uratan, gurlan. Kalian semua akan dibangkitkan, akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa di padang Mahsyar dalam kondisi hufatan, tanpa beralas kaki, uratan, tanpa pakaian, telanjang, gurlan dalam kondisi belum dihitan." Ini kondisi umat manusia ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Akan tapi sekali lagi, masing-masing orang akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan orang-orang yang rajin berwudu ketika di dunia dikumpulkan dalam kondisi wajah yang berseri-seri. Anggota wudu yang mem mem mem memunculkan cahaya wajahnya Tangannya, kemudian kakinya akan bercahaya. Guruan muhajjalin dalam kondisi memiliki cahaya di anggota-anggota tubuh, anggota tubuh yang terkena air rudum. Pun demikian, yang kedua, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di giring kepadang masa dalam kondisi tubuh berlumuran darah. Dan mana bau dan aroma darah tersebut wangi, lebih wangi daripada minyak kasturi. Ada lagi kondisi yang lain, mereka orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi yang mulia. AS akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi kepala di bawah. Mereka berjalan menggunakan wajah-wajah mereka. Sampai ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seseorang bisa berjalan menggunakan wajah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya zat yang bisa menjadikan mereka berjalan dengan kedua kaki mereka di dunia, dia pula kuasa dan bisa menjadikan mereka berjalan dengan menggunakan wajah saat di akhirat orang-orang kafir akan dikumpulkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada masyarakat dalam berjalan menggunakan wajah mereka yang keempat orang-orang yang sombong yang menyombongkan dirinya ketika di dunia kelak di akhirat akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Masyar dalam bentuk yang sangat kecil sekali sampai mereka terinjak-injak oleh manusia seperti semut yang kecil. Seperti semut yang kecil. Itu sebagai balasan atas kesombongan mereka, keangkuhan mereka ketika di dunia. Ketika mereka menyombongkan diri, membesarkan dirinya. Di hadapan manusia yang lainnya. Maka Allah balas ketika di akhirat menjadi orang yang paling hina. Dalam bentuk yang kecil. Sehingga menjadi korban. Kaki-kaki manusia. Terinjak oleh kaki-kaki manusia pada saat itu. Yang berikutnya. Mereka-mereka yang ketika di dunia suka meminta-minta, bukan dalam kondisi terpaksa, tapi meminta-minta untuk memperkaya dirinya, menumpuk-numpuk harta kelak di hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggiring mereka, mengumpulkan mereka dalam kondisi wajah mereka sudah tidak memiliki daging secuil pun. La yazalun nas yasaluna annasa la yazalur rajul yasalu anas seseorang ketika di dunia terus-menerus meminta meminta-minta tanpa adanya kebutuhan hatta ya tiyaumul qiyamah wa laysa wajhihi muzhatul ahmin dalam kondisi wajahnya bagaikan tengkorak tidak ada secuil pun daging yang melekat pada tulang wajahnya Kemudian, yang terakhir adalah mereka-mereka mereka ahlul hulul. Ahlul hulul. Mereka-mereka mereka yang ketika di dunia sering mengambil sesuatu yang bukan haknya. Mereka yang suka korupsi, mengambil harta rakyat, mengambil harta milik umum, tanpa cara yang hak kelak pada hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala... Akan bukakan kedok mereka. Allah subhanahu wa ta'ala akan kumpulkan mereka. Allah giring mereka. Dalam kondisi mereka membawa barang yang dia ambil. Bagi mereka yang mengambil yang korupsi seekor kambing. Maka akan dipanggul itu kambing. Sambil kambingnya mengeluarkan suara mengembek. Mereka yang mengambil seekor sapi. Demikian juga. Sapi itu pun akan mengeluarkan suara khasnya. Seekor keledai. Seekor unta akan digendong, akan dibawa oleh orang tersebut. Sebagai bukti bahwa orang tersebut ketika di dunia telah mengambil sesuatu yang bukan haknya. Yang disebut dengan al yaitu korupsi. Mengambil harta milik orang lain, oleh milik umum, tanpa seizin dan dengan cara yang tidak hak. Jadi permasalahannya bukan kapan kita dikumpulkan, di mana kita dikumpulkan. Tapi bagaimana saat kita dikumpulkan? Bagaimana kondisi keringat kita yang bercucuran di, dari tubuh kita? Akankah kita tenggelam oleh air keringat kita? Atau hanya sebatas setengah badan kita? Atau yang lebih rendah daripada itu? Itu tergantung amalan kita saat ini ketika di dunia. Demikian juga bagaimana kita dikumpulkan Allah Subhanahu Wa Taala digiring oleh Allah Subhanahu Wa Taala mahsyar itu tergantung pula amalan kita. Mari kita perbaiki wudhu kita agar kelak ketika Allah kumpulkan kita di padang mahsyar kita memiliki tanda yang istimewa di mana Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam menilai kita sebagai umatnya dan jauhilah sifat sombong jauhilah sifat meminta-minta tanpa adanya kebutuhan yang sangat mendesak dan hindarilah oleh kita sifat hulul yaitu mengkorupsi harta milik umum semoga Allah Subhanahu wa taala kelak ketika mengumpulkan kita di padang mahsyar kita dikumpulkan bersama orang-orang yang baik dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan air keringat kita, cukuplah untuk membasahi sebagian kecil daripada bagian bawah tubuh kita. Tidak sampai kita tenggelam oleh air keringat kita. Dan semoga Allah Subhanahu Taala selamatkan kita dari kedahsyatan padang mahsyar. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Aku luka lihada subhanakallahumma bihamdik. Ashwadu an la anta astaghfiruka wa tubulaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.